Umat Kuskupan Pangkal pinang dan Sobat-Sobat Komsos yang menyaksikan tayangan kami ini. Salam Komunio. Tayangan berikut ini adalah episode kedua. Kami berbincang-bincang dengan seorang psikolog dan Romo diesesan an Kuskupan Pangkal Tentang siapakah dia kami sudah perkenalkan pada episode pertama. Lantas dalam episode ini, sang psikolog akan menjelaskan perasaan yang paling rentan dalam masa COVID-19 yang hari-hari ini menyisakan kepastian dalam sebuah bentuk wacana new normal juga sang psikolog akan memperkenalkan apa bedanya stigma dan pengasingan sosial atau yang sering kita sebut dengan alienasi sosial lalu dalam Tanya lebih lanjut, dalam perspektif Romo Samuel sebagai seorang psikolog, sebenarnya perasaan dari ketiga perasaan tadi, apa yang paling dominan muncul untuk mereka yang disebut ODP, BDP, dan juga mereka yang positif COVID-19 ini? Apa perasaannya? Eh, apa Perasaan yang paling dominan di antara ketiga kelompok itu, yeah. uh, kalau kita uh, mencoba menimbang-nimbang uh, dari perasaan-perasaan uh, yang uh, tadi kita sebutkan, galau, takut, uh, stres, dengan kategori uh, kelompok orang yang uh, dibuat uh, berdasarkan analisa uh, medik ya dari uh, permasalahan seputar Covid-19 ya. ODP orang dalam uh, pantauan lalu uh, PDP lalu uh, pasien yang positif ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya sebenarnya kalau uh, dikaitkan dengan tiga perasaan tadi itu uh, bisa saja sangat relatif loh. dalam pengertian bahwa seorang yang baru ODP itu juga dia sudah bisa mengalami stres atau sebaliknya ya dia uh, mengalami ketakutan dan galau tapi juga seorang yang PDP yang mungkin tingkatnya dia udah sakit ya, tetapi dia mungkin hanya galau saja atau hanya takutan saja belum stres atau bahkan ya dia mungkin udah uh, dinyatakan terin, uh, terinfeksi ya secara positif uh, itu pun dia mungkin uh, hanya galau saja nah sangat tergantung dari uh, tipe kepribadian seseorang dia uh, secara pribadi yang kuat atau lemah ya daya tahan uh, yang bersangkutan menghadapi masalah-masalah yang ada hanya Menurut saya kalau e, memahaminya secara e, sederhana ya, atau dalam konteks yang teoretik yang e, sangat sederhana dari e, pemahaman saya e, Kalau ODP barangkali dia kecenderungan besar dia mengarah pada perasaan galau Kenapa? Karena statusnya itu masih belum jelas, ini kan orang dalam pantauan saya tidak tahu ya, saya sebagai orang dalam pantauan apakah saya sakit atau tidak Tapi saya merasa atau dinyatakan saya orang yang dalam pemantauan. Nah situasi seperti ini bisa membuat saya menjadi galau karena status saya tidak dibuat jelas ya. Sakit enggak tapi saya dipantau terus Nah situasi seperti itu, itu menurut saya umum itu dialami oleh orang dalam pantau atau ODP karena mereka bisa saja uh, merasa statusnya masih menggantung dan orang berpikir atau menembak-nembak secara bebas dan liar ODP cap ODP saja saya sudah menjadi galau karena status saya tidak jelas dari segi uh, virus uh, covid-19 Lalu, yang kedua, untuk kategori uh, pasien dalam uh, pengawasan atau PDP, uh, menurut saya, perasaan yang bisa lebih dominan di situ uh, muncul ketakutan. Kenapa? Karena orang sudah mulai tahu bahwa uh, sekarang sudah muncul simptom-simptom uh, ya, atau uh, tanda dan gejala yang mengarah pada uh, uh, sakit atau uh, terinfeksi secara positif dari uh, covid-19 ini nah situasi seperti ini ini bisa membuat saya berada dalam ketakutan karena saya tahu objeknya sudah jelas bahwa saya mengalami uh, kesulitan dengan kesehatan saya dari uh, Kategori yang sudah dibuat Dan status saya ya Orang sakit, memang sedang sakit Maka masuk akal kalau Saya uh, merasa takut Untuk ini Dan hal yang ketiga dari kategori ini Adalah uh, Ya saya sebagai pasien yang Dinyatakan yang positif uh, COVID-19 Tentu Saya menjadi stres Maka perasaan Atau situasi yang dominan yang ada dalam diri Pasien uh, Yang uh, Positif uh, COVID-19 Itu pasti uh, pengalaman stres itu Lebih dominan Situasi uh, Sakit uh, Dari uh, Virus uh, COVID-19 ini Ini sangat membuat saya tertekan karena secara sosial pun masyarakat punya persepsi bahwa saya adalah orang yang terinfeksi covid-19 dan kondisi itu bisa mengancam orang lain entah itu saya menyebarkan kepada orang lain atau secara tidak sengaja orang lain terinfeksi oleh karena saya dan karena itu ya mungkin secara sosial kemudian membuat saya menjadi uh, yang terstigma. Kamu orang yang uh, sakit uh, karena terinfeksi uh, virus uh, corona, maka kamu pantas diisolasi. Nah itu kira-kira uh, kalau uh, ditanya perasaan-perasaan uh, yang dominan. Tapi sekali lagi uh, menurut saya. Ini juga sangat relatif karena Dia tergantung dari kondisi fisik seseorang Kemampuan mental seseorang Kondisi kepribadian seseorang Dan pengaruh lingkungan sekitar Ya ada ada istilah menarik tadi dari Dalam penjelasan Romo tadi Istilah stigma Kira-kira apa itu stigma? Ya, kalau kita omong tentang stigma ini sebenarnya uh, sebuah ya, Ciri negatif ya, Yang ditempelkan oleh lingkungan atau orang lain Pada uh, pribadi uh, seseorang dengan tujuan untuk memisahkan Atau entah itu meremehkan Atau entah itu mau uh, mendiskriminasi seseorang Nah Stigma itu kita pahami sebagai sebuah bentuk label, ya. Ini proses labeling yang dibuat untuk memberikan ciri atau situasi negatif yang terdapat dalam diri seseorang. Dalam psikologi sosial, stigma dapat berdampak pada penolakan keberadaan seseorang yang memiliki entah hubungan erat dengan virus COVID-19 ya, dalam kategori entah itu ODP, entah itu OTG, hmm. orang tanpa gejala, entah itu PDP, hmm. ataupun hmm. Uh, pasien yang positif uh, terinfeksi atau yang dalam kategori apapun ya. sering uh, bisa muncul uh, ketika uh, orang sudah dimasukkan dalam kategori ini. Nah. Kenapa stigma itu rentan bisa muncul dalam kategori ini karena Kebanyakan orang atau yang minimal kita sudah memiliki pemahaman bersama bahwa virus corona ini memang virus yang berbahaya dan karena itu kita secara otomatis ya secara pelan tapi juga mungkin pasti yang kita Berjuang untuk uh, menghindarkan diri uh, Berjuang untuk menyingkir uh, Berjuang untuk memisahkan diri Atau sebaliknya kita berusaha untuk Menghindarkan orang lain uh, Menyingkirkan orang lain uh, Mengucilkan orang lain Supaya tidak menjangkitkan virus itu ke dalam diri kita Istilah yang mungkin sangat netral Orang mengatakan isolasi nah, ini sah-sah saja, tetapi ya proses itu sendiri sebenarnya sudah dalam bentuk uh, upaya untuk uh, menutup seseorang atau upaya untuk mengucilkan seseorang hmm. dari hubungan sosial dengan orang lain. Dari aspek medik itu sah ya saya kira dan ini memang tugasnya ya teman-teman di dunia medis untuk memastikan bahwa virus itu tidak boleh tersebar ke orang lain hanya memang saya melihat dari sisi psikologis konsep dan cara itu bisa sangat berpengaruh kepada seseorang dalam artian label yang diberikan bisa menjadi negatif bagi, bagi yang bersangkutan karena Secara otomatis, yang bersangkutan itu uh, dikucilkan dari lingkungannya Nah, uh, di situ barangkali memang kita perlu memikirkan uh, dengan baik, kira-kira ya, cara yang tepat ya, seperti apa yang harus dilakukan sehingga yang bersangkutan itu bisa menghadapi atau melewati uh, situasi uh, COVID-19 ini. Juga dengan tenang ya, atau bisa melewati masa isolasinya juga dengan baik. Baik Romo, istilah yang muncul dari penjelasan Romo tadi itu adalah salah satu poin yang saya tangkap itu adalah isolasi. Sedangkan ketika saya mengingat dengan apa yang dikatakan oleh para pemikir atau para filsuf sosial, itu mereka pernah menyebut ada istilah alienasi sosial apa apa bedanya antara isolasi dengan alienasi sosial yang disebutkan oleh para filsuf atau para pemikir sosiologis ini iya uh, kalau kita lihat dari uh, istilah yang ada sebenarnya uh, antara isolasi-isolasi uh, ini kemudian Katakanlah dia mendorong penciptaan, ya, proses stigmatisasi, ya, atau ya, melakukan stigma terhadap orang-orang tertentu bahwa dia pasien COVID, bahwa dia masuk dalam OTG, dia masuk dalam ODP, dan seterusnya. Itu sebenarnya sebuah proses. Stigma Dan proses yang dilakukan Untuk yang bersangkutan itu Kemudian kan isolasi ya. Mengelompokkan orang ini Entah itu secara mandiri Atau bersama-sama Dalam satu Kelompok yang dikhususkan Sehingga diharapkan Tidak menyebarkan Virus ke pihak lain Nah tetapi Tadi saya katakan Kenapa proses Isolasi itu harus dijalankan Dengan baik ya. Atau proses uh, Pengkhususan itu harus dilakukan Dengan hati-hati Karena proses itu sendiri Bisa membuat orang Terasing dari orang lain Atau uh, kita mengatakan ya, Tadi Romo mengatakan uh, Alienasi ya. Alien, Alienasi sosial Nah Banyak uh, ahli uh, mau mikirkan atau merefleksikan uh, tentang uh, proses alienasi ini. Katakan saja kita misalnya uh, membaca atau mendengar dari uh, pemikiran uh, Karl Marx. Marx mengatakan ya uh, proses alienasi itu dalam uh, kaitannya dengan eksploitasi uh, kaum borjuis dengan uh, kaum proletarian waktu itu. Jadi orang-orang uh, punya orang-orang ya, yang katakanlah orang-orang borjuis, orang-orang yang secara material uh, mampu, atau para penguasa atau uh, para pengusaha, itu kemudian mendiskriminasi atau uh, melabeling ya, orang uh, proletar, ya masyarakat yang biasa, masyarakat sederhana sebagai kelompok orang yang tidak mampu. Jadi uh, secara sosial uh, psikologis memang Terpisahkan dua kelompok besar, satu kelompok itu kelompok yang sangat uh, mampu atau kelompok yang kuat uh, secara uh, ekonomi, sedangkan uh, kelompok lain itu kelompok pekerjaan kasar yang secara ekonomis itu tidak mandiri. Nah, tapi kalau kita lihat di uh, uh, psikolog, ya, uh, uh, filsuf. Marfa, filsuf Sartre, seorang filsuf, Sartre yang menyatakan bahwa alienasi sosial itu juga bisa terjadi dalam konteks yang otoritas dan kebebasan. Nah, ada di sana ya dia merefleksikan tentang kebebasan seseorang yang tidak mungkin tercapai karena orang selalu diawasi atau diamati oleh orang yang lebih kuat. Nah, situasi seperti itu juga sebenarnya situasi yang mengkondisikan orang merasa terasing satu dengan yang lain. Nah, untuk pemikiran nah, pemikir uh, yang uh, juga uh, menurut saya bisa uh, saya singgung di sini misalnya uh, Eric Fromm, dia mengatakan bahwa ya manusia uh, dewasa ini yang dalam uh, konteks uh, perkembangan industri dan teknologi yang makin canggih itu juga mengkondisikan orang menjadi terasing satu dengan yeah. yang lain. Kalau kita lihat di sini sebenarnya dia berbicara soal eksistensi, eksistensi seseorang saya yang sebagai makhluk sosial, identitas saya sebagai makhluk sosial yang di dalamnya mutlak mendorong saya untuk membangun relasi saya dengan sesama itu tidak bisa saya wujudkan dengan baik Karena dalam banyak hal kita sudah terlayani secara uh, teknologi Ya, ya mungkin saja sekarang ya kita omong tentang Misa online, ya, tentang acara-acara pertemuan-pertemuan online Dan segala macamnya yang terjadi ya Walaupun dalam proses itu ada interaksi ya. Tetapi kalau kita omong secara lebih mendasar bahwa kita sebagai manusia relasi itu tidak sempurna karena relasi itu dibatasi oleh alat dan situasi itu juga kalau menurut saya, saya lihat tetap harus diwaspadai karena kita bisa terjebak dalam proses aliminasi, saling menyingkirkan atau saling mengurung, saling mengasingkan satu dengan yang lain Nah, dalam uh, konteks uh, COVID-19 ya, Dengan kebijakan isolasi, entah itu mandiri atau terkoordinasi Dengan kebijakan lockdown, dengan kebijakan PSBB Bekerja, beribadah, belajar di rumah uh, Juga secara pelan tetapi pasti Mengkondisikan kita menjadi terasing atau mengasingkan diri satu dengan yang lain dari beberapa pengalaman pendampingan layanan psikologi ataupun sering yang kita lakukan akhir-akhir ini, situasi stigma dan alienasi ini sungguh dirasakan tidak hanya oleh mereka yang terkonfirmasi positif atau terinfeksi. COVID-19, tetapi juga oleh keluarga dan rekan kerja. Ketika saya mendengar si A ini terinfeksi virus corona, lantas saya tidak hanya menjawab dia, tetapi keluarganya, rekan kerjanya sendiri itu saya secara otomatis menghindar karena saya takut akan Bahaya virus ini nah, Hal ini juga secara psikologis memang pantas kita uh, waspadai Jangan sampai kita menjadi uh, curiga atau takut berlebihan dengan orang-orang seperti ini Sehingga relasi sosial atau relasi psikologis yang kita miliki itu juga menjadi terganggu Menurut saya ruginya menjadi lebih besar kita tidak hanya sakit secara medis, tetapi juga secara mental kita menjadi sakit. Bukan hanya orang yang terkonfirmasi positif dari virus corona, tetapi kita yang tidak terkonfirmasi pun kita merasakan diri dari orang-orang yang sakit. Sobat-sobat komsos, Papin Channel yang terkasih, terima kasih karena telah menonton tayangan kami ini. Saksikan tayangan kami seputar tema-tema psikologi dalam episode berikutnya Hai Sobat, jangan lupa mendukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga loncengnya Jangan lupa komen dan share ya Tuhan memberkati Salam Komunio, Salam Harmoni untuk kita semua